Joko Kendil, seorang musafir yang viral menunggangi macan putih katanya Dan beragam uh, komentar, nyinyiran para netizen di sosial media saya uh, Joko Kendil itu pengemis, Joko Kendil itu pengangguran, orang males yang gak mau bekerja Dan banyak sekali yang mengatakan Joko Kendil itu orang stres, Joko Kendil itu orang gila dan bahkan statement-statement uh, yang mungkin tidak manusiawi yang dilontarkan oleh seorang netizen, teman-teman. Dan di sini saya ingin merespon. Di sini saya ingin menanggapi apakah Joko Kendil ini gila? Joko Kendil ini stres atau dia pengemis kelandangan atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ratu Bidadari Idola sejuta umat Buat teman-teman sebelum nonton konten saya Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Bagi yang belum subscribe ya teman-teman Jadi gini teman-teman uh, Menanggapi Joko Gendil Seorang musafir Yang berjalan kaki uh, Mengelilingi dunia, dunia katanya Dan bahkan dia mengaku menunggangi seorang macan Seekor macan putih Lah, kebenarannya sudah saya bahas di konten saya yang sebelumnya Untuk uh, konten ini saya ingin membahas tentang uh, Nyinyiran para netizen Netizen mengatakan Joko Kendel itu males gak mau kerja Makanya dia itu uh, biar dikasihani orang, ngemis-ngemis, minta-minta, dia itu gelandangan, dan lain-lain. Jadi gini teman-teman, uh, saya hanya meluruskan saja, uh, semua manusia itu memiliki perjalanan masing-masing, memiliki misi masing-masing, dan berhak memilih jalan hidup. Entah dia jadi maling, entah dia jadi apa Entah dia jadi orang jahat, jadi orang baik Jadi orang yang berguna maupun yang tidak berguna Itu sudah jalannya masing-masing dan itu sudah pilihan mereka masing-masing Intinya selama Joko Kendil tidak merugikan kalian selama Joko Kendil tidak mengganggu kalian kayaknya kurang etis jika kalian melontarkan sebuah statement kepada Joko Kendil seperti itu ya siapa tahu uh, dia lebih mulia daripada kamu siapa tahu dia lebih baik daripada kamu siapa tahu dia lebih terhormat lebih dicintai daripada kamu ini dalam urusan kerohanian ya dalam urusan spiritual dibanding mereka para netizen-netizen yang nyinyir jadi eh, sebelum kita mengenal eh, lebih dekat Joko Kendil bahkan saya sendiri Ratu Bidadari juga belum pernah bertemu, berjumpa bahkan ngobrol langsung juga belum pernah jadi saya tidak bisa mengomentari untuk komentar-komentar negatif. Karena saya belum kenal, saya belum tahu sejatinya Joko Gendel ini. Musafir uh, itu sebuah perjalanan uh, dalam artian tarekat. Untuk mencari jati diri. Ya mungkin kita itu mencari jati diri kita. mencari Karena untuk mencari jati diri itu... Tidak bisa dengan cara kita baca kitab Dengan kita berguru Dengan kita belajar Jadi untuk mencari jati diri ini nggak ada teorinya Jadi mencari jati diri itu sebuah perjalanan Sebuah pengalaman Yang hakikatnya akan menemukan Sopo Insun Insun Sopo Siapa sejatinya dan sejatinya kamu itu adalah sebuah pencarian jadi diri siapa tahu nanti Joko Kendil uh, jadi orang yang mulia, siapa tahu Joko Kendil nanti jadi orang yang baik, jadi orang yang mungkin berguna setelah dia menyelesaikan perjalanannya ya buat Teman-teman buat para netizen saling menghormati selama coba cowok tidak mengganggu kalian, tidak merugikan kalian. Jangan sampai kalian nyinyir atau melontarkan sebuah statement-statement yang mungkin kurang berada. Oke, mungkin saya akhiri uh, tentang nyinyiran para netizen ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum, salam idola sejuta umat.